Hey you welcome back again kembali lagi bersama gua di sini Alright. Kita masih bersama channel kesayangan kita ya bosku ya. Jangan lupa like like comment dan subscribe nya dulu bosku Mantap sekali pecahnya bosku. Hmm, Mantap bosku jam pasirnya itu pecah juga bosku. Apa kabar semuanya kalian semoga kalian baik baik baik saja dimanapun kalian berada ya bosku. Sehat selalu karena kesehatan itu hal yang utama ya bosku. Oke kalian ini kita mencari peruntungan di Kakek Zeus ya, Bosku. Kakek si Get of Olympus, Bosku. <tuh> Kali ini gue coba untuk berbagi, Kak. Apa berbagi pola-pola gacor dari Get of Olympus ini, Bosku? Pola yang gue udah, Pak. Gue pakai ini. Sebelumnya udah gue riset dulu sebelumnya ya Sebelum gue pake hmm, Mantap sekali Sebelum gue pakai dan gue upload video ini Udah gue riset dulu sebelumnya polanya ini gacor atau enggak ya bosku Dan sebe, sebetulnya ini pola tidak terlalu gacor Tapi yang penting kalian bisa membaca RTP bosku ya Bisa membaca RTP kan hmm, Mantap sekali Karena bagi gue sebetulnya yang terpenting itu bukannya pola ya bosku yang terpenting adalah kalian keyakinan kalian dan kalian bisa membaca RTP yang terbaik ya bosku ya kalau kalian belum bisa membaca RTP yang terbaik kalian bisa gabung aja dulu di grup WA gua silahkan aja gabung di grup WA gua kita tanya-tanya ya bosku ya tanya-tanya mengenai pola-pola gacor atau bagaimana triknya bagaimana tipsnya silahkan aja linknya gua taruh di hmm, mantap sekali Linknya gue taruh di grup, di kolom komentar ya bosku Gue sematkan paling atas di sana linknya Untuk gabung di grup ya gue ya bosku Nice banget dikasih kali 8nya Pecah di luar kan langsung dapat Nice juga Oke mantap sekali bosku ya Oke sekarang kita coba di quick 30 Tanpa centang kanan bosku bodoh Pecah terus ya anjir langsung dapat 5 kali ini bosku Gila Langsung dapat 5 sekitarnya bosku Aduh Sampai deketan gue Sampai nervous hampir jatuh HP gue ya bosku ya Oke mantap sekali bosku hmm. jos gandos ini ya bosku Jos gandos ini Mantap sekali bosku hmm Nice banget pecahnya Oke okay. Petirnya dong Nice dikasih petirnya kali empat doang nggak apa-apa ditambahin lagi juga Oke okay, kakek Zeus, Thank you banget kakek Zeus bosku buat yang penasaran gue main di situs yang yang gacor ini ya situs yang memberikan gue cuan setiap harinya ya situs ini benar-benar gacor silahkan aja langsung ke tentang channel gue di sana gue taruh link untuk daftar situsnya bosku ya bisa kalian lihat sendiri sebelumnya di konten-konten gue sebelumnya di video-video gue sebelumnya gue dapat berapa aja setiap harinya gue main di situs ini ya bosku di situs ini benar-benar gacor gue belum pindah-pindah situs lain lagi ya bosku di sini aja bosku di sini benar-benar gacor banget sumpah kalian harus coba di situs ini kalian bagi kalian yang belum pernah coba silahkan gabung ke situs ini ya dan bagi kalian yang sudah pernah punya akun di situs ini Coba balik lagi sekarang Di sini tuh bener-bener lagi gacor bosku ya Benar-benar lagi gacor RTP-nya juga valid silahkan aja Langsung cek-ikan cek ke tentang channel Di sana gua taruh link terlengkapnya Schooling-nya lengkap sekali Kalian mau uh, buka Apa di sana mau daftar akun gacor Di situs gacor ini Atau Mau lihat RTV-nya linknya nya gua taruh di sana juga. Untuk gabung ke grup WA gua juga, kita sharing follow pola gacor juga ada. Gua taruh di di tentang channel juga ya, Bosku. yang langsung aja cek ikut, usah ragu-ragu, enggak -ragu, usah takut. Enggak usah. Mantap sekali kali 10 connect, Bosku. Nice banget. Ih, birunya juga dong kalau enggak eh tropinya enggak dapat lagi. Uh, kalau dapat tropinya mantap sekali itu kali 10. Bas. Kali 12, Bosku. Anjir, gila gila petir birunya dari tadi ya ini bener-bener bagus sih ini aduh sayang gua gak bawa modal gede ya kalau gua bawa modal gede gua taikin bednya ini bed besar nih minimal 3 ribu lah ya gua taikin ini ya aduh gak apa-apa ya bosku ya kita yang yang penting kita gak kehilangan momennya kita masih pas momennya jadi modal kecil juga apa-apa bosku ya semoga aja kita dapat uh, ini ya kesempatan untuk bisa dapat yang lebih gede lagi bosku ya. ini gue sengaja nggak langsung bed gede walaupun pecah pecah gini karena ini untuk memberikan contoh ke kalian agar tidak barbar -bar ya bosku ya. tidak bermain barbar bermain barbar. Bar. bermainlah dengan aman ya bosku ya bermain dengan hati-hati. jangan bagi yang belum pernah bermain di sini juga belum pernah belum pernah bermain game ini juga Gue saranin jangan pernah mencoba Untuk bermain game ini ya bosku Bagi yang sudah pernah bermain game ini Ya udah ya Langsung aja langsung gasken Kita coba di website yang gue mainin ini bosku Gue gua jamin dah Gue jamin Lihat aja langsung Beuhh gue nggak ragu-ragu untuk buy spin ya bosku ya karena gue udah lihat pecahnya banyak begini sesuai dengan RTP-nya valid ya bosku langsung aja ceki cerut ke channel gue ya bosku bener-bener mantep jos gandos ini pecahnya sih lumayan banget ya bosku sayang ini kita betnya nggak bisa gede-gede karena terbatas oleh modal ya bosku ya terbatas oleh modal jadi nggak apa-apa bosku sekalian memberikan contoh kepada kalian ya bosku kalau modal receh pun bisa dapat JP ya yang penting kalau modal receh jangan berharap untuk dapat besar atau JP uh, maksudnya bosku ya karena itu beruntung-beruntungan ya bosku kalau dikasih ya alhamdulillah kalau enggak ya udah kita udah dapat dua kali lipat dari modal kita saja itu sudah cukup ya bosku Jangan greedy, jangan serakah, Bosku ya. Karena keserakahan itu yang membuat kalian rungkat Bosku. Jadi, gua saranin ya, bermainlah dengan kepala dingin dan uang dingin, ya Bosku. Apa tuh uang dingin? Uang yang bebas, Bosku. Bukan uang kebutuhan sehari-hari atau uang bentuk tabungan ya, Bosku. Di luar uang kebutuhan sehari-hari dan uang tabungan, gunakan uang yang aman, uang yang dingin, uang yang bebas ya, Bosku. Jangan sampai kalian seperti teman-teman gua lain yang, yang pada rungkat ya bosku Jangan seperti mereka yang pada rungkat mereka sampai jual-jual apa barang-barang pribadinya Hanya untuk bermain hanya untuk depo lagi ya bosku Mereka itu sudah kerasukan sama setan serakah ya bosku ya Jangan sampai kalian ikutan greedy kayak mereka bosku Oke okay, nice banget bener benar, -benar. Tambahin lagi. Ayo, betulnya angkat lagi ketek lu, Jus. Nice banget ini. Oke, okay, ini momen ini dia. Anjir, dapat lagi. Oke, okay, nice. Nice banget sumpah. Velanya nice banget ditambahin lagi. Oke, okay, Jos, Marco Jus Tomarco top ini, Bosku. Nice banget 31. Nice banget. Sensasional, Bosku. Auto sensasional. Ya kan? Sudah dipastikan auto sensasional, Bosku. Mantap sekali. jangan di skip dulu ya bosku sensasional jangan di skip ya karena kalau di skip bisa mereset pola yang sudah kita buat ya bosku polanya bisa kereset ini jadi sistemnya itu pokoknya kalau kalian skip kalian skip sensasional itu itu bakal mereset yang tadinya bakal dapat sensasional lagi jadi tidak jadi dapat sensasional lagi ya bosku untuk pertama kali sensasional pertama kali apa mega pertama kali support gua saranin ya gua soalnya udah gua praktekin juga jangan di skip dulu ya bosku kalau sudah kedua ketiga silahkan aja di skip bosku ya silahkan aja lebih baik enggak di skip sama sekali semuanya bosku ya karena di skip itu bisa membuat mereset polanya yang udah kita buat ini ya bosku nice banget bosku Oke okay. Oke okay, gila kita gitu. sudah dapat 198.000 hampir 200.000 ya bosku ini sudah bisa ya ini udah ada kesempatan untuk kita uh, kita kabur ya untuk kita WD kalian juga kalau udah dapat seperti ini dapat 150.000 pun atau 100.000 pun kalian WD aja kalau modal gocap kayak gue ya bosku ya. langsung aja di WD ya bosku kalau udah dapat segede gini Gue juga sebentar lagi bakal WD ya. Sebentar lagi gue bakal WD. Gue coba cek dulu ini siapa tahu kita dapat spin gratisan lagi. Kalau enggak dapat, oke langsung aja kita WD ya, Bosku. Oke, nice banget. Buat yang lagi ngerokok, silahkan sambil ngerokok, sambil ngopi dulu ya, Bosku. santai aja ya dulu. Okay, sepertinya kita nggak dapat lagi ya bosku. Langsung aja kita WD. Thank you banget buat kalian yang sudah setia nong nontonin video-video video gua ya. Jangan lupa like, comment dan subscribe-nya. Thank you banget sekali lagi. Oke, okay, go WD dulu ya. See you guys. Bye bye.